Halo Ma Bro, semua ketemu lagi di channelnya si Muni Kita kali ini akan mainin lagi game untuk Ragnarok X Next Generation. Ma Bro, udah jelas ini Rocks KGG baget Ma Bro. Lu kalau baru main pasti agak bingung ya untuk sistem pembuatan equip armor ataupun upgrade dan repairnya untuk item. Tapi kita akan bahas kali ini. Gua kasih tahu dulu sebelum lu terlambat ataupun salah ambil langkah, Bam Bro jadi kalau lu bikin lagi chat ngulang itu membuang-buang waktu kalian yang udah terbuang gue yakin kalau lu ada salah setting gua lu ngulang tiga hari lagi ke depan untuk bikin chat baru itu sayang jadi lebih baik pada saat di awalan lu pasti harus mikirin dari armor kan nah armor lu nggak usah terlalu GG, gg amat tapi yang penting lu upgrade mah bro jadi walaupun armor item putih warnanya putih yang seperti biasa kayak gua gini tapi yang penting menyesuaikan levelnya. Taruhlah kalau lu bawaannya asalnya level 10, terus lu maksain beli uh, e, seudah ngumpulin kristal, lu belilah yang levelnya 25. Jadi awal awalan pada saat level lu 27 ataupun di bawah 30, sebelum lu mau bikin sendiri nih ya ceritanya untuk senjata, armor dan lain-lain, lebih baik lu mining dulu untuk kumpulin bahan-bahan upgrade dari item armor kalian yang ada. Seadanya dulu karena kalaupun kalian nanti pakai item biru di level-level rendah itu sangat rugi sekali menurut gua Karena di level 40 lu harus ganti armor lagi e, Udah jelas dan perbedaannya tuh sangat jauh bro Namun kalau di level 40 lu upgrade sampai mentok di level 30 dengan refiningnya e, plus 4 Ataupun plus 3 lah jelek-jeleknya karena cukup susah juga bro Cukup susah juga untuk naikin ke plus dari refine Uh, yang pasti lu updating dulu sampai level 30-an semuanya Ini gue baru level 20-an karena gak, gak harus terlalu gigi-gigi amat sebentar lagi gue di level 40 akan ganti senjata Jadi ya udah lu seadanya aja, se dapatnya aja dengan bahan yang lu dapetin dari mining Sisanya kalaupun memang lu males untuk mancing nih sel, lu langsung uh, beli aja di pasar Di uh, apa namanya, bukan auction kenapa di exchange ya di exchange nah kayak gini nih gue kan gak ada nih uh, turquoise nya ya udah itu tinggal belilah beberapa biji aja gak usah pelit amat tetap exchange manfaatkan untuk efisiensi waktu lu bro Nah oke okay. nanti kita akan ke area gardening kalau memang lu mau uh, apa namanya nyari tanaman gak mau beli kalau lu miskin-miskin amat barulah lu berangkat jalan ke kesana kalau ada lebih baik efektifin waktunya yang lu uh, keluarin ya Karena game ini cukup panjang dan cukup sulit juga untuk levelingnya Otomatis kalian kalaupun hajar momon yang setara dengan equip yang standar Tanpa di upgrade mungkin lu akan butuh waktu lama Dan XP nya sangat serat di sini. Nah ini kan udah ya contohnya seperti itu Untuk sampai level 21 itu lu harus butuh uh, item yang uh, hasil gabungan dari mining da batu yang lu dapet Uh, kecuali kalau memang untuk item-item yang memang bawaan dari awal, lu yang level 10-an itu lebih baik nggak usah lah di upgrade ya. Yang pasti sih, intinya menyesuaikan dulu levelnya, baru lu upgrade, tapi nggak perlu di-refine. Karena sayang juga, uh, nanti ya gue contohin ya. Nah, kayak bradium ini sebenarnya mahal sih, kalau mau dijual juga ya. Kita bisa bikin juga dan gampang banget untuk carinya Cuman yang jadi susah itu terbatas Karena sistem stamina kita juga nggak bisa lebih banyak nggak uh, uh, bisa lebih dari 4000 ya di awalan itu ya Jadi ya sudah lu manfaatin aja Karena berbanding terbalik penggunaan stamina dengan Odin Odin itu untuk uh, poin agar lebih cepat XP nya dan dropannya lebih banyak uh, Lu seimbangin sama stamina Nah, jadi, lu nggak akan kecolongan kalaupun misalkan stamina-nya penuh terus, lu farming-nya pakai Odin itu sayang sekali. Lebih baik stamina-nya lu pakai dulu biar ngurangin. Jadi, pada saat lu farming begitu pakai Odin, stamina lu akan bertambah kembali. Oke, okay. ini satu lagi sayang ya. Membuka rema males banget aja nyari. Oke, okay, gua mau coba refine. Ini susah banget. Aksesoris itu terbilang cukup susah untuk di uh, refine ya. Tapi di upgrade-nya juga uh, apa namanya cukup cukup uh, bikin gemes ya. <laughs> uh, kalau pun di bawah 90, 85 itu sangat riskan untuk gagal. Jadi kalian harus bersabar hati ya, bro ya. Gak semudah apa yang dibayangin. Kalau udah uh, lebih dari level 5 untuk aksesoris ataupun untuk uh, armornya di atas level 10. Sedangkan untuk senjata di level 20 itu udah lewat e, kesana e, susah menurut gua ya. Oke, okay, ini e, kenapa memang harus di-upgrade mau nggak mau karena posisinya sangat jauh, Bro. E, kalaupun lu nggak upgrade e, biasa e, apa namanya? E, bawaannya juga standarnya 0, no Bro. Jadi tetap lu harus refine untuk mendapatkan poin lebih nah kayak gini ya gua refine itu lumayan sepatunya nambah untuk max HP nya 6% e, kemudian e, apa namanya untuk e, mau ataupun armor itu bisa bertambah juga untuk 4% ya intinya sih gak usah pelit-pelit dulu di awal untuk menghemat bahan ataupun memang e, khawatir akan nanti tergantikan satu level aja susah bro gue pernah farming Uh, satu malam gue biarin nggak naik level dong. <laughs> nah ini lokasinya ya kalian ingat jangan sampai lupa untuk bawa perkakasnya. Kalau lu beli aja. Uh, kalau gua sih sukanya pakai Advanced Pickaxe pick pick walaupun itu mahal ya bro ya nggak apa-apa karena memang gue jobnya merchant Merchant itu dapat juga lebih duit dari pembunuhan momon dari farmingnya lebih karena ada skillnya untuk naikin ke arah sana. Tapi kalau pemain player biasa casual ya uh, selain uh, merchant Ya lu ini aja, apa namanya uh, Lu beli, beli yang biasa aja Oke okay, ini smelting itu agak berabe lihat Untuk levelingnya sangat ngeri Pada saat awalan gue swak juga Harus 1000 poin untuk naik ke level 2 Tapi ya sudahlah mau nggak mau Namanya permainan kita harus terpaksa nyicil ya uh, uh, Apa namanya untuk mendapatkan progresnya Ya kalau gampang sih nggak usah dibikin sulit bisa dibeli di item mall ataupun lu uh, bayar pakai diamond untuk naikinnya ya Oke okay, itu udah gua bikin kita coba aja uh, kita apa namanya bikin uh, untuk ori decon ya Lalu dekon itu dijelas untuk uh, refine uh, senjata gue butuh sedangkan untuk bradyum ini kita butuh untuk aksesoris bro Ya kalian bawa yang banyak-banyak Pokoknya gue tiap jalan masuk ke tambang Gue pasti sisain Untuk Apa namanya Untuk stamina 2000 Itu stamina 2000 Gue udah tandanya harus masuk tambang Kalau di atas 2000 Gue bisa masih untuk mancing Dan gardening Ataupun kegiatan uh, Melting uh, Nah untuk Apa namanya Untuk teman-teman yang memang baru tahu uh, kalian perhatiin aja pelan-pelan gue coba jelasin sedikit aja uh, mungkin kalian bisa cari juga informasi cuman kalau misalkan nggak lihat secara langsung hal yang sederhana detail ini inilah sebenarnya yang paling dibutuhin karena nanti kalian punya uh, pengembangan sendiri secara basic ataupun secara expert ke depannya bro nah kenapa ini kalau bisa aksesoris yang cincin bawaan dari pemberian itu nggak usah lu ini ya nggak usah lu uh, craft ataupun di upgrade Sedapatnya aja paling sampai level 5 gue juga karena sayang kesananya batu yang dipakai udah beda jadi bukan batu yang gampang tapi susah nah, Paling gue nyarinya kebenaran kemarin gue gacha jadi sering-sering aja lu gacha ataupun ngerjain cewek quest itu beresin karena dapet koinnya untuk ngegacha per 10 item untuk level 25 dan 20 koin itu untuk level 40 bro Ya mau aja hoki karena gue pernah dapet bow yang levelan 40 gacha 20 poin itu begitu dua lebur lagi itu dapetnya 36 koin otomatis gua untung gitu untung koin eh, yang untuk level 25 dan satu koin lagi untuk level yang 20 itu sendiri dan akhirnya gua dapat tameng lah bro tameng biru nanti gue senjata di level 40 pasti ganti ini karena gue pakai uh, single hander dia ya. karena kalau kalau pakai two handed sangat berat sekali menurut gue ini susu sultan yang pakai two handed itu pasti sultan lah bro <laughs> oke okay. gue cek ya gue cek nah ini nih kan ini kita coba uh, refine sebentar gue cek dulu ini posisinya memang uh, dia tuh udah upgrade level 5 ya Uh, cuman belum refine ini masih nol ya udah uh, semoga aja berhasil ya karena susah ini eh uh, apa namanya uh, banyak teman-teman yang kasih tahu ini susah dan gua kalau ini pun dapat plus satu udah beruntung banget Bro nanti ya sebentar sebentar eh uh, oke okay. Di, di di item yang lain ya sebenarnya lu bisa untuk uh, apa namanya ngehemat juga. Kalau misalkan memang nggak uh, mau beli nih ya. Turquoise itu kan harganya lumayan lah 300-an ya, 321 kristal ya, Bro ya. Uh, kalian gak usah beli mendingan mancing tapi mancingnya pakai kail ya, Bro ya. Ini ini gua pengen nyontoin doang biar cepat nasi turquoise itu cepatnya gue pakainya pakai cac uh, cac uh, cacing yang satu lagi ya yang dibeli di, di apa namanya di npc yoyo apa gitu namanya ya gue lupa nah, gua, ini aja gue cobain refine soalnya posisinya juga apa namanya si mover ini akan dipakai agak lama oke okay, sukses plus satu plus satu oke okay, gitulah jadi lu hati-hati aja Eh berhasil Misalnya Aduh nyesel juga Tadi nggak langsung ngumpulin 2 set ya <gak> Agak bete memang Kalau ngumpulin 2 set gue butuhnya 12 ya e, Jadi lu jangan coba-coba dulu lah Kalau misalkan memang belum belum kumpul duit banyak Lu upgradein kayak gue ini bukan e, apa namanya Efektif pada saat lu udah e, di level 20 Masih di level 25 tapi kalau udah kayak gua laptop 36 ya agak, agak agak sayang juga ya. Nah papalah buat contoh kalian moga kalian dapat ilmunya, moga kalian bisa ber, uh, memberikan informasi ke yang lain. Thank you so much my bro. Si udah dadah, bye-bye.